Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, kita lihat di momen spesial saat Papa Milar syuting acara lapor Pak Sidak Bandung. Ini ada momen yang sangat membahagiakan sekali. Ternyata Papa Bilar itu video callan dengan Bunda Lesti. Wow, makin heboh dan makin ramai penonton di sana saat video call bareng Bunda Lesti Kejora. Aduh, ini sih kebahagiaan banget ya makin gak sabar nonton fullnya tanggal 6 Agustus 2022 yang akan disiarkan di Trans 7 ini kebahagiaan yang kita dapatkan ternyata video call sama Bunda Lesti, Masya Allah dan kita lihat juga ya di kolom komentar banyak sekali yang gak sabar banget nih menantikan acara Lapor Pak Sidak Bandung hari kedua kita lihat dari it's me underscore salin 8 mengatakan gak sabar hari Sabtu katanya tuh gak sabar banget ya nunggu acara Lapor Pak hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 karena idola kesayangan kita menjadi bintang tamu di acara tersebut Masya Allah kemudian desti juga bersahabat ya ini setelah syuting Memperlihatkan Papa Bilar yang sangat ramah, yang sangat luar biasa etitudenya persahabat ya, saat disapa oleh penggemar, Papa Bilar langsung menyapa balik dan nunduk. Inilah kebanggaan kita semua, inilah sosok inspirasi untuk banyak orang luar biasa. Momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini Gimana ayah gak ramah, orang bapaknya aja ramah gini Disapa langsungnya apa balik dan nunduk Masya Allah, best attitude, luar biasa Komentar positif pun banyak sekali diberikan Dari akun Nonon Adkun Mazat mengatakan Masya Allah, tetap membumi ya papap, amin Dan kita lihat juga dari Vida Ayu 3011 mengatakan Masya Allah, suami istri ini attitude-nya sama fans Best Wow, luar biasa banget ya Attitude dari idola kesayangan Yang selalu mencontohkan kebaikan Selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang The best untuk Lesti dan Bilar Kemudian bersama disimbang juga Di unggahan Instagramnya Kak Marjin mengunggah foto Barang Bunda Lesti Ini juga tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan karena kita serbok dengan kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Kak Marjin. Di situ Kak Marjin mengatakan, "Terima kasih banyak karena selalu ada di sini. Aku sangat beruntung memiliki teman yang luar biasa yang tahu apa yang aku pikirkan tanpa harus mengatakan satu kata pun. Kau tahu aku mencintaimu." Lesti Kejora. Luar biasa Masya Allah banget ya Mudah-mudahan pertemanan mereka Terjaga dan terjalin dengan baik Kita selalu mendoakannya terbaik Untuk idola kesayangan Dan orang-orang yang selalu tulus Mencintai idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimang juga Di unggahan IGS nya Bang Boril Satu jam yang lalu nih persahabat ya Berada di Airport Bandung di bandara tepatnya di persahabat ya sepertinya sih Idola kesayangan kita langsung OTW ke Jakarta persahabat ya doakan mudah-mudahan lancar mudah-mudahan selama sampai tujuan Mudah-mudahan tentunya idola kesayangan kita selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik amin Kemudian juga persahabat ya disimak info dari l 2 ID mengenai perolehan voting sementara di aplikasi jooks Lesti posisi kedua nih persahabat, sekarang untuk jumlah votesnya 24,4 juta masya Allah banget ya, tahan posisi ini, mode kita bertahan tetap voting sampai akhir besok persahabat, kita akan voting habis-habisan, hari terakhir kita bisa voting pagi sampai malam karena di hari Selasa voting ditutup jam 11 siang. Yuk terus semangat. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mendukung yang terbaik untuk idola kita. Dan berikutnya juga bersahabat ya. Kita lihat dan simak video momen 1 delasi kejora main bareng dengan baby guzel. Terlihat sekali ya, baby Gozel nyaman banget di pangkuannya Bunda Lesti. Masya Allah, pokoknya ini mah fix banget ya anak soleha. Bundanya abang ya, Masya Allah banget. Pokoknya bahagia malam hari ini. Vitamin kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita Lesti maupun Rizky Pilar. Dan pastinya kita juga masih menunggu hidup terbaru hingga kabar baik. Serta kabar gembira dari idola kita selanjutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar bahagia seputar Leslar. Tentunya, ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagi kecapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.